Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Nikola di kolaseurnya terbatah. Nah di video kali ini saya akan updatekan um, peron tinggi baru di utaranya stasiun Surabaya. Nah ini peronnya sudah jadi sama kalau punya sudah dipasang. Selamat. Nah ini saya secepat saya, saya keujungnya. Hai, hai, saya sudah ujung hai, hai, kira kira dari sini ke ujung sana ya sekitaran hai, meter lah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Dan di uh, peron utara ini rencananya akan di elektrifikasi mungkin untuk KRL Solo-Palur. Saya bisa tahu karena di sana tuh ada uh, apa ya? Semacam yang LA tuh banyak tuh di sana cuma saya sungguh. Nah, Tulisan sudah berdiri puluhan tiang LA. Ini mengarah ke jalur ke apa nih? Ke jalur 8 sama 7 Kalau jalur 6 nya juga saya lihat. Kayaknya juga dipasang juga sih jalur 6 Nah, dipasang di atas ini. Nah, di sana ini juga rencananya akan dipasang tiang LA. Juga, ibu. Nah, itu di saya ada dua, ada dua, ada dua, ada dua, tuh ada satu. Jadi, ya, ada besar. dua, ada dua, ada dua, ada di ada dua, ada dua, ada dua, ada dua, ada dua, ada dua, ada dua, ada dua, ke Solo, Jepis, hingga Palu. Ini bisa yang Untuk ya untuk mencapainya bisa dari suara-suara sebuah teman-teman teman ramai ramai juga sih ramai ramai banget di sini ada siap selain ada tiga karbon ketal tiga juga k 98 Peron KA Bandara Bias yes. kemungkinan nah, untuk untuk. untuk ya, yang di kepala sini yang belum terpasang ada 12345 Nanti ya dipasang ke sana. Makanya nih kok dibangun peron saya berpikirnya dulu mungkin untuk ka lokal atau KRL mesti dan ternyata benar. ini oh, kanopi barunya nih enak-enak ya? enak, yang ini tuh yang lama tuh soalnya tuh membumbung tinggi tadi udara udaranya panasnya tuh ketuk ke keperangkap di dalam kalau ini kan nah dibuat segitiga gini sih ini kan anginnya jadi lurus jadi enggak gah banget ini jalur tujuh nih 8. Itu di sana, tuh, ada tempat untuk setelah Stabling KRL di area 6 Harusnya tidak salah, itu di... Oh, capek. Terus telokannya masih kosong tuh, belum ada air mungkin karena belum hujan atau hujannya enggak masuk sini ya kagak hmm. Ini saya rencananya sih mau naik KRL ke Serobot. Kalau jadi lo ya ke Serobot. Kadak ya babras juga. Hari ke Serobot saya mau main-main di sana satu tempat wisata baru. Saya lupa namanya. Tapi bagus tuh view-nya tuh. Pegunungan selatan daerah. Pegunungan kayaknya. Ini untuk yang di peron ini yang biasanya nanti di sini adalah ka apa tuh Smart Kartol bias terus selesai -se -se. tertinggi di kling bias pacar utama senja senjata masalah argo di tangga lodaya lagi ya kayaknya sih itu aja coba saya ke sana eh. ada saya melihat kalian di sini. Kayaknya itu bekas jalur batu gitu. Loh, nah, nah. saya itu karena di situ nah, ke sana. Nah, terus ke batu di sini, jadi dulu seluruhnya, kan, kayaknya jalur batuk dan itu saya curiganya. Sebenarnya saya tuh juga jalan batuk, tuh bisa juga ada kelas. Kalau oh, kayak buat nabra, ini keretanya juga yang itu di sebelah satu di bawah pohon kebocor. ini hari ini anginnya enak banget buat hunting ini enak. soalnya dingin, dingin sama ini anginnya sepoi-sepoi ya. sebenarnya saya foto dulu ya batu ya saya coba kesana lagi dan saya akan ingin datang ke sini tuh. KRL nya tuh masih lama banget. Ini jam berapa nih bentar. Ini jam 10.14 sedangkan Karel yang selanjutnya jam 12.15. Jadi masih 1 jam lebih loh. Masih lama. Wih, ini ada apa tuh? Ada prasasti tuh. Pengamanan NX diresmikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Sumpomo Bajuwaji di kota Solo 8 Mei 1972 Datua. ini ngomong stasiun Solo 8 bisa gini enggak ada kereta ini lewat ada lagi ya nanti rangka jati sabi yes. videonya saya kira di sini sajalah Selamat capek mau duduk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya tentang peron stasiun solo peletan